Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban di halaman 126 Pada pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti di kelas 4 Baik, adik-adik langsung saja kita ke slide-nya langsung Oke, Di sini ada 5 soal yang perlu kita jawab Nah Baik, kita akan baca dulu soal yang pertama dulu. Nah, ini yang perlu kita, kita, uh, apa namanya, kita akan jawab dulu dari soal nomor satu: upacara tradisi apakah yang dilakukan oleh Agni bersama warga desanya? Jawabannya adalah upacara tradisi Wiwitan. Kemudian, soal yang kedua: kapan upacara tersebut dilakukan? Jawabannya... Upacara Wiwitan akan dilakukan ketika akan melakukan panen perdana atau kali pertama. Soal nomor tiga, apa saja yang dipersiapkan dalam upacara tersebut? Yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan tumpeng, ingkung, hidangan ayam yang disajikan utuh, sayur pelengkap, lauk pauk, serta jajanan pasar. Selain itu, yang disiapkan juga adalah perlengkapan upacara tradisi Wiwitan seperti ani-ani, kendil yang berisi air, kemenyan, bunga mawar, serta kain jarik bercorak batik sebagai pembungkus pada yang padi yang pertama kali dipetik. Nah, sekarang kita akan menjawab di halaman 126 ya, nomor 4 dan nomor 5. Tadi kan tadi di kita belum menjawab nomor 4 dan nomor 5. Sekarang kita akan jawab nomor 4 dan nomor 5. Baik, soal nomor 4 adalah Siapa yang memimpin upacara tersebut? Jawabannya Upacara tersebut dipimpin oleh sesepuh desa yang disebut Mbah Kaum. Soal nomor 5 apa tujuan dilaksanakannya upacara tersebut? Upacara ini dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada sang pencipta atas hasil panen yang melimpah. Itu saja sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.